Ada dua orang ghost hunter dari channel KNL Ghost Hunters Coba buat explore ke sebuah hotel yang udah tua banget Tapi hotel itu masih beroperasional sampai sekarang Namanya Red Lion Hotel di Inggris Gedung hotel itu udah dibangun dari tahun 1465 Jadi usia gedungnya itu udah hampir 600 tahun Jadi wajar aja ya udah jadi rahasia umum Kalau hotel itu emang terkenal angker karena sejarahnya yang panjang dan banyak tragedi mengerikan yang pernah terjadi di hotel itu. Salah satunya, dulu hotel itu pernah terbakar dan banyak anak-anak kecil yang tewas di dalamnya. Dan menurut cerita tamu-tamu yang pernah nginep di situ, mereka bilang seringkali ngeliat sekelibetan bayangan sosok yang mirip kayak anak kecil, terutama di daerah sekitar restoran hotel itu. Malam itu, dua orang go center ini naruh kameranya di atas tripod di ruangan restoran di lantai satu. Terus mereka tinggal buat eksplor ke ruangan hotel yang lain. Dan pas mereka pulang dan cek lagi rekaman video itu, mereka kaget sama apa yang terekam di videonya. Ada sesosok kepala yang kira-kira tingginya seukuran anak-anak kelihatan kayak ngintip di lubang kaca pintu yang ada di restoran hotel itu dua orang go ini yakin kalau mereka berhasil ngerekam sosok yang selama ini diceritain sama tamu-tamu yang pernah nginep di dalam hotel itu sosok yang katanya mirip kayak anak kecil yang sering mondar-mandir di dalam ruangan restoran hotel itu mm -hmm. so video yang kedua ini creepy banget ya menurut gua ada seorang cowok bernama Brandon Elvis, dan Doi ini bukan ghost hunter biasa ya. Doi ini sosok yang cukup terkenal karena selama belasan tahun Doi itu udah mendedikasikan hidupnya untuk meneliti dunia paranormal. Bahkan Doi itu sempat punya program TV sendiri bernama Ghost Hunters. Nah, di salah satu episodenya, Doi itu sempat eksplor ke sebuah hotel yang sangat terkenal bernama RMS Queen Mary. Kapal itu dulu pernah dipakai untuk perang dunia, dan sekarang udah dimuseumkan dan dialihfungsikan fungsikan sebagai hotel dan juga objek wisata. Kapal ini sempat beroperasional sejak tahun 1936 sampai 1967 dan banyak sekali kejadian mengerikan yang terjadi selama waktu itu. Salah satu yang cukup terkenal adalah cerita tentang seorang bocah perempuan yang tewas tenggelam di dalam kolam renang yang ada di kapal itu. Malam itu Brandon masuk ke dalam RMS Queen Mary ditemani sama satu temannya aja dan juga security guard. Hari itu, kolam renangnya itu benar-benar kosong dan gak boleh dipakai. Dan area itu tertutup untuk umum. Tapi, tanpa Brandon sadari, secara gak disengaja, kameranya berhasil merekam sesuatu yang sangat mengerikan. The footage you are about to see was collected during an EMF sweep of the Changing Stalls. The only people present were two AFR members and a security guard. You will now see the raw footage of an unaccounted-for figure sitting in one of the right-hand changing stalls. gimana kelihatan nggak ada sesosok dengan mata yang bercahaya yang seolah kayak ngintip dari balik bilik yang ada di dalam kamar mandi itu ke arah sekelompok orang ini. Brandon mengaku kalau doi itu sama sekali nggak tahu itu siapa karena doi ngerasa kalau sama sekali nggak ada orang lain selama doi syuting di lokasi dan kalau gua zoom dan diperhatiin sosoknya tuh creepy banget ya tingginya kayak seukuran anak-anak dan sorot matanya itu kayak bercahaya dalam gelap sama sekali nggak mirip kayak orang normal bahkan di awal video kalian bisa lihat beberapa saat sebelumnya sosok itu nggak ada guys. Brandon percaya kalau secara nggak disengaja Doi berhasil ngerekam sebuah fenomena paranormal sosok anak kecil yang konon dulu pernah tewas tenggelam di kolam renang RMS Queen Mary. David. So video yang berikutnya ini direkam oleh dua orang urban explorer yang masuk ke sebuah gedung kosong bekas hotel yang saat ini sedang direnovasi. Sumber video ini tuh agak misterius, so gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini. Gua nggak tahu dua orang ini siapa dan gua juga nggak tahu video ini diambil di mana. Mereka masuk ke gedung itu dan rekam-rekam pakai kameranya. Terus mereka pulang dan mereka lihat lagi rekaman video selama mereka ada di gedung itu. Dan di momen ini mereka baru sadar. Pas mereka berada di ballroom hotel itu, tanpa disengaja ada sosok lain yang ikut terekam di videonya. Kelihatan jelas ya, ada sosok berwarna putih yang lewat di pintu di belakang mereka persis pas mereka arahin kameranya ke cermin yang ada di ruangan itu sosoknya tuh agak blur ya gak jelas bentukannya tapi mereka tuh yakin banget kalau yang tadi itu bukan orang karena pas mereka muter-muter di dalam hotel itu mereka tuh sama sekali gak ketemu satu orang pun hitam So ada seorang tiktokers yang nge-share pengalamannya pas Doi lagi explore di sebuah gedung tua bekas hotel yang cukup terkenal di Filipina. Dulunya hotel itu bernama Diplomat Hotel di Buiyo. Hotel yang terkenal sangat megah di zamannya. Tapi sayangnya sekarang hotel itu udah kosong dan sama sekali gak ada aktivitas di hotel itu. Bahkan karena gak terawat hotelnya tuh jadi creepy banget. Sore itu karena iseng, Doi dan satu temennya explore dan muter-muter di tempat itu. Tapi... Tanpa ada dari ada sosok lain yang ikut terekam di videonya. <SILENGALAN> you mm -hmm. Di scene yang terakhir, di lubang jendela itu kelihatan ada siluet bayangan berwarna hitam yang kayak berdiri di ruangan sebelah tiktokers ini. Doi bilang kalau yang tadi itu bukan temannya dan Doi juga yakin kalau yang tadi itu bukan orang. Karena pas sore itu Doi muter-muter di situ bareng temennya Doi itu sama sekali nggak ngelihat ada orang satupun. Dan Doi juga baru sadar sosok itu pas Doi ngedit video ini. Karena tempat ini emang terkenal sangat angker di Filipina. Jadi, banyak viewers TikTokers ini yang percaya kalau bayangan hitam yang tadi itu adalah sebuah penampakan, tapi real or fake? Gimana menurut kalian? Why? So, video yang terakhir ini yang paling aneh menurut gua. Saking anehnya, gua sendiri tuh sama sekali gak paham apa yang sebenarnya terjadi di video ini. So, video ini diambil oleh seorang wisatawan yang sedang berlibur bareng teman-temannya di Switzerland. Tapi di tengah perjalanannya, Doe itu notice ada sesuatu yang aneh di atas gunung. Perhatiin baik-baik. Okay. Th there is a floating. There is nothing under it. No. There's nothing. What's? What's? What the? No. Is it there? Yeah, yeah. Oh, the Look. <laughs> Look at that. I just don't figure out what it is. Yeah, I have no clue. Over there. Floating me mm and we have -hmm. Oh, it's in the clouds now. Well, we're not sure if it's a, yeah. a floating on. Uh, okay, good night. Just... Yeah. So, can what the I see that. Yeah. I see it. Yeah, that's really, it. That's really, it. Really, really, really. But right now we're trying It's to hard find to see right room. now. Oh yeah. No, yeah, it's not it's not getting any closer though. Yeah. After a sorry. Oh, huh? literally After what is that? Okay. Mega oh. Ada sebuah objek yang melayang di langit dan posisinya tuh cukup tinggi ya. Bahkan wisatawan ini juga sempatnya videoin objek yang tadi itu dari beberapa angle, dari beberapa lokasi yang berbeda yang masih ada di kaki gunung itu. Dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya masih di sekitaran gunung itu dan ternyata objek itu masih ada di situ. Black now. Oh, I see that. I don't see anymore. That is sinister. Right, right, right, right. does look like it's out. Here, here, here. There, There is it. Is it. blue. Blue? No, you see where that... I see it. Oh, we're getting really much better now. It's looking a lot better. I'm Am I looking up or down or... I can't, I'm sorry. My eyes lost it. Don't oh, there? Oh yeah, no, I see it. Too. Oh, I see that. It looks like it looks like a pair of eyes. Oh, it's there. Yeah. What the hell? No, I see that now. Oh, I'm watching. That's a blue, white. It's been there for 14 hours. It's not later. Yeah, it's totally still there. Apapun yang melayang di langit sore itu, wisatawan ini mengklaim kalau bayangannya itu persis banget kayak orang yang nggak kelihatan tangan dan kakinya. Setelah video ini diupload kredit dan jadi bahan pembahasan. Ada beberapa teori yang bilang mungkin aja yang tadi itu balon atau mungkin layangan yang bentukannya mirip kayak orang. Tapi coba perhatiin deh, pohon-pohon yang ada di gunung itu aja itu udah tinggi banget. Sedangkan sosok yang tadi itu melayang dengan ketinggian yang jauh di atas pohon-pohon itu. Anggaplah misal pohon itu tingginya sekitar 5 meter atau bahkan lebih. Jadi kira-kira mungkin... Sosok yang tadi itu melayang dengan ketinggian sekitar 40 sampai 50 meter dari atas tanah. Dan kenapa dengan ketinggian yang segitu tingginya, objeknya tuh bisa kayak tenang banget. Padahal harusnya anginnya lumayan kenceng. Paling nggak Doi berayun-ayun atau bergerak. Tapi seolah objek yang tadi itu kayak diem aja. So, sampai sekarang video ini masih terus jadi bahan pembahasan di Reddit dan belum terpecahkan.